Selamat sore eh, Bapak Ibu sekalian, para eh, pembicara maupun eh, pemirsa ya, yang serta saya terima kasih kepada Gamki DPD DKI Jakarta yang sudah mengundang. Jadi kira-kira kalau karena waktunya singkat ya, saya ingin jelaskan. Sebetulnya ada pembicaraan kami yang intensif ya. Saya mungkin eh, flashback dulu ke belakang. Dengan eh, Bapak Presiden mengenai dua hal yang paling utama, yaitu yang pertama adalah soal penyelesaian pelanggaran HAM yang berat, yang sudah diselesaikan oleh Komnas HAM. Bagaimana solusinya? Karena kami tahu itu menjadi tuntutan yang sangat kuat dari tidak saja masyarakat di Papua, tapi sebenarnya juga para pejuang hak asasi manusia di Indonesia maupun di luar negeri. Solusinya belum ada. Masih ada gambaran-gambaran misalnya, memilih satu dua kasus Pamena Wasior Paniai untuk kita uh, upaka, upayakan ke pengadilan. Sudah ada perintah sebetulnya kepada jaksa Kemudian juga yang kedua, kami waktu itu mendiskusikan misalnya yang kasusnya Pendeta Yerim ya. Sangat menarik waktu itu Bapak Presiden bahkan memerintahkan Kapolri juga kepada Panglima TNI untuk menjalankan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM, hasil penyelidikan Walaupun kan juga pemerintah waktu itu juga bikin TGP, tapi eh, yang digunakan kemudian adalah eh, hasil investigasi Komnas Ham dengan rekomendasinya. Nah dalam pembicaraan-pembicaraan itu kami membicarakan tentang bagaimana eh, penyelesaian masalah Papua ini, masalah penyelesaian Papua itu. Komnas sudah menyampaikan beberapa, beberapa kali usulan yang kami sebut sebagai dialog damai. Jadi Usulan itu sudah kami sampaikan pada Bapak Presiden, kemudian mendapat sambutan yang positif. Saya kasih perspektifnya begitu, sambutannya positif. Bahkan waktu itu kami minta, kalau misalnya Komnas HAM idenya ini disetujui, maka Bapak Presiden tolong juga berikan dukungan politik. Silakan nanti gimana caranya, tapi artinya supaya kami ini jangan lagi diserang sana-sini aja gitu. Kan, kalau kita ngomong sesuatu kan selalu diserang sana-sini nggak ada yang nggak ada yang selesai gitu ya apa apapun gitu termasuk sekarang kami menolak pelabaran teroris ya perundungan terhadap lembaga bahkan terhadap individu itu terjadi saya diungkit-ungkit lagi lah bahwa ini pernah pernah berfoto sama Tommy Soeharto katanya Padahal foto itu dari, sudah dibantah itu bukan saya gitu. <laughs> pernah jadi komisaris Freeport. Kapan-kapan saya jadi komisaris perhubungan gitu. Perhubungan itu juga terhadap teman-teman komisioner lain, terhadap lembaga. Jadi kami tempo hari katakan, ide ini kami usulkan, tapi tolong ada dukungan politik. Itu kami sampaikan. Presiden mengatakan, dia komitmen Di depan Pak Menko Polhukam, jadi ada Pak Mahfud waktu itu, dan juga ada Pak Pratikno. Bahkan Pak Pratikno dan Pak Mahfud diperintahkan untuk apa, berdiskusi lebih mendalam dengan Komnas tentang gimana uh, dialog damai itu dilakukan. Sekarang sedang kita susun. Kemudian kita bertemu dengan Panglima TNI. Saya langsung bertemu dalam dua pertemuan uh, yang informal. Kemudian juga dalam satu rapim TNI Polri dan rapim TNI. Nah, gagasan Komnas tetap sama. Kita mengatakan bahwa uh, tidak ada pilihan. Ya. Bahwa kita harus mengupayakan dialog damai. Kami menghormati, kami katakan, kami sebagai lembaga negara juga menghormati ada eksistensi TNI Polri dan juga segala macam operasi di situ. Tapi tolong diterima bahwa kalau kita lihat perjalanan seluruh operasi keamanan selama ini pendekatan hard approach yang kita katakan itu, pendekatan keamanan tadi Pater juga katakan yang sama itu kan tidak menunjukkan apa ya penurunan eskalasi, apakah eskalasi perlawanan maupun eskalasi kekerasan. Gitu. Saya bolak-balik menyetir juga. Gitu. Ambil contoh Aceh. Kalau kita bicara tentang konflik Aceh itu lebih lama sejak eh, tahun 50 puluh. Ya, ITI kemudian gerakan Aceh Merdeka. Toh akhirnya saya katakan itu selesainya di meja perundingan bukan di pucuk senjata gitu. Itu diberi kesempatan kata-kata. Walaupun kami katakan sebagai lembaga negara, kami menghormati. Ya. Tidak mungkin kami mengatakan sesuatu yang itu bertentangan dengan uh, apa satu uh, kebijakan atau perundangan-perundangan perundang yang ada bahwa uh, tentara atau polisi tentara punya wewenang untuk mengurus keamanan penegakan hukum, ya oke. Okay, ya. Tapi saya secara pribadi waktu itu juga bicarakan kepada Pak Panglima, apakah misalnya operasi Kamaran Bapak tidak bisa diubah, dimodifikasi menjadi operasi bisa Beliau setuju. Jadi itu satu harapan waktu itu yang kami dapatkan. Ketika kami bicara dengan Presiden, dengan uh, uh, proposal kami, istilah, usulan kami, yaitu dialog damai. Komnas akan maju di depan, saya katakan begitu. Saya akan kirimkan tim saya untuk melakukan upaya-upaya damai. Kepada siapapun, saya katakan. Termasuk yang mungkin dianggap paling keras, gitu. Beni Wenda, oke okay, kita akan kirim tim kita untuk untuk datang ke sana. Saya juga sudah pernah bicara langsung dengan uh, uh, Ramo Serta, Ramo datang ke kantor Komnas saya tanya Pak Pak Horta, apakah anda bersedia membantu Komnas kalau ini dibutuhkan? Beliau katakan iya, saya dukung. Karena menurut beliau juga sama ya, dia juga ke pandangan sama bahwa jalan damai yang mungkin bukan uh, jalan perang ya. Nah, jadi uh, kepada presiden, kepada panglima bahkan terakhir pada Kapolri kita kirim Prince Ramangday. Sayang Prince tidak bisa hadir pada sore ini. Saya sebetulnya sudah minta Prince untuk ikut supaya dia kasih kesaksian ya, apa yang sudah berjalan Tapi Prince karena tergangguan gangguan sinyal memang tidak bisa. Uh, saya aja komunikasi juga dengan Prince itu hanya telephone langsung ya, tidak bisa menggunakan WA. Jadi mohon maaf dia ya, tidak bisa hadir. Saya katakan pada Prince oke okay, kalau gitu kamu negosiasi negosiasi dengan dengan banyak pihak ya termasuk juga dengan Pak Kapolri mengundang uh, Fritz langsung datang ke Mabes. Saya kasih izin, oke silakan. Saya sudah ngomong juga dengan Kapolri. Saya bilang, jadi kamu sekarang yang lebih tahu lapangan silakan ngomong. Dan berbagai pembicaraan itu pada ujungnya adalah uh, Komnas meskipun misalnya langkah-langkah uh, yang lebih ter Integrasi itu belum kami susun dengan baik karena kan masih eh, mengupayakan langkah-langkah awal ya karena belum tentu semua mau kan kita ajak dialog gitu. Nah, Pres sudah langsung ke lapangan ya. bertemu dengan apa apa yang kita sebut sebagai eh, istilahnya kadang-kadang digunakan KKB tapi juga ada yang menggunakan istilah TPN OPF apapun lah istilah itu ya tapi organisasi-organisasi perlawanan itu beberapa sudah ditemui dan bersedia untuk melakukan dialog. Saya kaget ketika Fris katakan pada saya, Pak Ketua, mereka bersedia berdialog, tapi juga ada yang tidak bersedia. Gitu. Yang mengatakan bahwa ini perang, karena itu uh, dialog nanti dulu. Oke, okay, nggak ada masalah, kita uh, mulai saja dari yang apa yang mau. Itu kita sampaikan. Nah, beberapa bulan yang lalu, saya dan teman-teman saya diskusi dengan Pak Min Kopolbuka. Tiba-tiba muncul di situ pertanyaan. Uh, karena katanya ada usulan. Jadi jauh sebelum yang terakhir ini ya, Kabinda tertembak gitu ya. Jadi ada usulan, tapi tidak disampaikan kepada kami siapa yang usul. Gitu. Bahwa KKB ini akan diubah namanya menjadi teroris. Bagaimana menurut Komnas HAM? Serta-merta kami kaget dengan mengatakan, oh jangan Pak, karena itu eh, apa? menurut kami tidak sejalan gitu. dengan kehendak kita, kemauan kita untuk melakukan eh, proses damai gitu bahwa benar ada eskalasi uh, kekerasan ya kita tidak bisa ingkari uh, kenyataan itu ya. karena kan juga mereka juga uh, buat statement kan bahwa uh, kekerasan itu kan juga mereka lakukan gitu saya juga tidak mengutuk mata berkali-kali saya katakan bahwa ada kekerasan uh, dari uh, polri dan TNI. ini salah satunya kan kasus penista yang saya katakan pada Pak Panglima Pak. Bima, Pak Sebaiknya enggak ada usah, usah lagi ada bantahan tentang ini karena hasil investigasi kami ini faktual akurat gitu loh. Jadi sudahlah Pak Presiden juga sudah mengakui bahwa ya sudah kalau gitu proses hukum gitu. Bahkan kita minta juga dengan tegas proses hukum jangan proses disiplin dan macam-macam. Terjadi proses seperti itu ya. Jadi eskalasi yang kami kami katakan iya memang ada eskalasi kami akui itu. Ya, laporan tim kami di lapangan mengatakan juga memang terjadi eskalasi tetapi kan itu tidak serta merta kita harus mengubah statusnya gitu itu kita katakan ada beberapa masalah yang kami sebut waktu itu ya pertama kami bilang kami khawatir sekali eskalasi kekerasan akan semakin meningkat jadi dia bertentangan dengan gagasan awal kita gitu untuk proses dialog bahwa ada yang melakukan kejahatan ya proses aja secara hukum kami tidak tidak tidak keberatan karena memang penegakan hukum harus dilakukan siapapun yang melakukan tindakan kekerasan dengan menggunakan senjata mengakibatkan orang sipil ya gitu. Kalau kombatan sama kombatan e, saling tembak itu lain lagi soalnya, ya. tapi ketika itu kepada orang sipil meskipun pada kombatan juga ada masalah ya kalau kalau di dalam situasi perang misalnya, orang sedang belanja di, di pasar itu kan juga satu persoalan dalam hukum humaniter. Ya. Tapi saya katakan e, penegakan hukum ya. penegakan hukum itu silahkan saja kami tidak keberatan, tetapi koridor HAM-nya harus jelas. Dalam pertemuan-pertemuan resmi Rapim Tani Polri itu juga saya sampaikan bahwa harus jelas koridor hukum, koridor hak asasi manusia. Dan ya, disepakati untuk itu ya. Nah, tapi paling utama sebenarnya pilihannya adalah proses dialog damai. Gitu. Dialog damai ini yang penting. Saya berkali-kali menyampaikan pengalaman-pengalaman kita. Saya katakan, coba lihat Taiwan Selatan, puluhan tahun juga nggak selesai itu bokeh senjata. Lewat aja Mindanao, Mindanao Selatan. itu Juga nggak selesai. Saya punya pengalaman juga berkali-kali bersama teman-teman di Filipina, di Thailand misalnya. Juga teman-teman yang ada di Myanmar. Myanmar lebih contoh, lebih, barat, lebih berat lagi saya bilang. Saya ketika dulu bertemu dengan apa, staf-staf khususnya Presiden Tien Sien ya, yang sebelum, sebelum ini, sebel, sebelum apa, pemerintahan sipil tempoh hari, ya, partainya Aung San Suci, datang ke kami dan uh, bertemu dengan saya dan beberapa orang mantan gerakan Aceh merdeka di Aceh, kita sampaikan bahwa pengalaman Aceh itu menunjukkan konflik bersenjata tidak menyelesaikan. Yang ada adalah kehancuran kemanusiaan. Tidak hanya kehancuran sosial ekonomi, tapi kehancuran peradaban, saya katakan. Karena itu, dulu kepada uh, uh, tim Presiden Tien, Tien Tien itu, kita katakan, you harus mau dialog lepaskan itu para tanan politik itu, nah, itu kita sampaikan waktu itu. Alhamdulillah mereka waktu itu lepaskan Aung San Suu suci dan teman-teman. ya kemudian terjadi proses uh, demokratisasi. Tapi sekarang dengan kembali junta uh, militer, ya lihat aja bagaimana kekerasan terhadap kemanusiaan, korban jatuh uh, ribuan, ya dan tentu kembali lagi Myanmar akan uh, nyungsep lah ke kehidupan uh, seluruh dimensinya, gitu. Jadi nggak ada yang untung saya siapa yang bilang untung? Saya juga bertemu dengan orang-orang dari Karen, dari Kachin orang Rohingya, saya bertemu juga termasuk datang ke uh, Koks Bajar. ya. Saya katakan kalau kalian semua juga memilih jalan bersenjata maka memang tidak akan ada penuh saya. Yang ada adalah korban manusia dan yang selalu jadi korban paling depan itu adalah perempuan dan anak-anak. Itu pasti yang paling lemah itu pasti yang jadi korban. Nah itu yang kami sampaikan. Jadi waktu pertemuan beberapa bulan lalu ketika saya kembali lagi. Waktu itu kami sudah sampaikan bahwa kami keberatan dan kami kasih masukan untuk tidak melakukan itu karena eskalasi akan semakin uh, tidak bisa kita uh, apa ya, kita ya, bisa kita turunkan bahkan mungkin akan semakin meningkat uh, kemudian ya upaya dialog damai itu tentu akan terganggu itu kemudian yang juga kami sampaikan pada Wali itu banyak argumennya tapi salah satunya lagi adalah uh, pemerintah harus mempertimbangkan juga uh, kemungkinan apa kemungkinan uh, perhatian internasional? Oke. Oke dua tahun setengah yang lalu uh, siapa uh, Mr. Jade ya uh, Komisioner Tinggi Ham PBB dengan berdialog di Komnas Ham dengan 20 tokoh Papua kemudian ketemu Presiden kemudian percaya bahwa Indonesia akan bisa menyelesaikan masalah. Tapi sekarang Mr. Baswedan itu sudah lebih kritis ya. pandangannya gitu. Dan sudah lebih mendesak lagi untuk melakukan kunjungan ke Papua. Nah, kalau e, kekerasan meningkat di Papua, e, tentu Indonesia akan dimintai pertanggungjawaban. Karena itu adalah wilayah Indonesia. Siapapun yang melakukannya, e, karena itu tanggung jawab pemerintahan Indonesia. Jadi, saya katakan harus hati-hati. Gitu. Nah, setelah itu, kemudian tidak ada lagi pembahasan itu. Saya juga beberapa kali diskusi dengan beberapa, uh, pejabat kementerian lain, dan uh, setiap ada uh, ide itu kita sampaikan bahwa... Jangan, itu akan uh, apa membuat so situasi semakin semakin uh, tidak karu-karuan, semakin semakin uh, membahayakan dan jauh dari harapan untuk dialog damai tadi. Padahal Presiden juga sudah mengampaikan itu. Halo? Oh iya. Nah, jadi saya sampaikan begitu. Tapi kemudian tiba-tiba muncullah gagasan tadi. Dan dibarengi dengan uh, uh, terbunuhnya kabinda ini, jadi semacam ada legitimasi untuk kemudian mengabsahkan. Tapi sekali lagi saya katakan, Komnas meskipun kami dengan tegas mengatakan kami kecewa dan mempersoalkan itu ya proteslah ya terhadap kebijakan itu dan untuk sementara kami juga terpaksa menarik kembali ya tim kami yang sudah ada di lapangan untuk menunda sementara. Ya, harapan kami kalau eskalasi keamanannya membaik, mungkin tim kami akan datang lagi. Karena kami masih tetap berharap uh, pemerintah ini uh, tetap mengedepankan uh, dialog damai itu. Apapun uh, situasinya, uh, apapun uh, tekanan politik di sana-sini itu, saya kira Presiden harus berani mengambil satu keputusan yang tegas, bahwa uh, jalan damai itu yang paling uh, dimaui oleh semua pihak ya. Walaupun dalam beberapa pernyataan seringkali juga pejabat-pejabat kita mengatakan bahwa ini semua atas atas permintaan masyarakat di Papua. Saya nggak yakin karena tim kami yang di Papua selalu mengatakan, saya tanya berkali-kali apa pendapat mayoritas masyarakat. Ya mereka mengatakan ya damai. Karena itu suara itu sudah kami sampaikan dan kami juga sudah mengajak dialog ya tokoh-tokoh agama. Saya dua kali bertemu dengan uh, kardinal. Satu kali bertemu dengan uh, Pak Pendeta Gomar Gultom yang kebetulan, kebetulan juga sahabat lama saya dulu dari Medan. Ya, uh, semua memberikan dukungan yang, yang sama ya. dengan dengan proposal kita itu, ya. proposal yang artian uh, usulan kita untuk melakukan dialog damai. Jadi, uh, saya masih tetap punya optimisme. Ya, uh, mudah-mudahan kita semua ini bisa memberikan tekanan yang kuat kepada pemerintahan Jokowi, uh, meskipun kebijakan ini. Uh, sudah terjadi dan kita pasti sangat keberatan dengan kebijakan ini tetapi sekali lagi upaya kita untuk bersama-sama terutama teman-teman Gamki Bapak Pendeta, Bapak uh, Pastor dan lain-lain memberikan tekanan kepada pemerintah bahkan uh, melalui berbagai cara supaya uh, pilihan dialog damai itulah yang kita kedepankan. Saya kira itu dan dia, tentu saja dialog, dialog damai itu harus dilakukan juga kepada semua pihak. Tidak Uh, bersifat artifisial, dalam arti hanya memilih orang-orang uh, tertentu, kelompok-kelompok tertentu saja. Tetapi uh, kelompok lain atau katakanlah suara lain tidak didengarkan. Itu yang saya harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Tidak mudah, saya tahu, ya karena berbeda dengan uh, konstruksi konflik di, di, di Aceh, yang saya pahami dulu, di Aceh uh, ada struktur organisasi perlawanan yang tunggal, misalnya kalaupun ada, ada sempalannya tidak terlalu signifikan, Uh, Kepemimpinan politiknya juga sama dan uh, apa, sangat jelas strukturnya gitu di Papua tentu berbeda sosial politiknya berbeda kulturnya juga berbeda uh, tetapi saya tetap percaya kalau ada kemauan yang kuat ya, dari semua pihak itu uh, maka dialog damai itu dimungkinkan saya tetap mengkhawatirkan setiap nyawa yang yang yang jatuh setiap darah yang tumpah karena itu sebetulnya akan semakin merendahkan peradaban kita sebagai satu bangsa. Saya kira demikian, saya kembalikan kepada uh, moderator.